hari ini saya akan pergi jalan-jalan ke kolam renang Blue Sky bersama keluarga. Hotel Blue Sky Balikpapan memiliki fasilitas salah satunya adalah kolam renang, sangat cocok untuk refreshing bersama keluarga di sini. Nah, saya berada di kolam renang Blue Sky, kolam renang keluarga. Ini Pale Agus, ya kepinginan Gimana renangnya hari ini Pale Agus? Mantap, mantap katanya. Oke. Okay. Kita lihat Pak lihat habis termang, langsung lapar Nah, paling makan apa ini Bali? Nasi goreng Nasi goreng Shhh. Nasi goreng sama apa? Nah, ternyata si Krucil juga ikut Eh, halo Krucil Krucil lapis apa? Minum Minum apa? Minum geruk Kok tidak dimakan ini ya? akan dulu. Kalau tidak bisa ilir bapa aja. Bisa bapa aja. Oke. Makan apa abang? Goreng. Nah si goreng. Wah, abang makannya sudah habis ya? Belum. Tapi sebentar lagi mau habis ya? Abang lapar. Iya. Oh, habis apa? Berenang. Berenang oke abang selamat makan abang